macbook pro dirilis di tahun 2020 dan tersedia dengan harga dimulai dari 1299 dolar atau sekitar 19 juta rupiah ini adalah laptop yang akan kita review kali ini oke sebelumnya let me welcome you back sebelum kita mulai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 di sini adalah tiga unit yang kita dapatkan setelah unboxing uh, ini adalah untuk chargernya sini dapat kalian lihat uh, ada logo Apple di sini ya, seperti ini dan ini juga dapat dibuka uh, untuk dicolokkan ke terminal untuk bisa ngecharge ya oke okay. seperti ini Yeah. oke. Okay. Uh, untuk selanjutnya yaitu adalah uh, kabel ya. Yeah. Ini adalah kabel uh, Thunderbolt uh, terbaru, port terbaru uh, dari Apple. Seperti ini untuk ujung yang satunya. Tempat kalian lihat di sini, oke? Okay. Seperti yang dijelaskan di website auto.com Ini adalah port paling andal dan serbaguna yang pernah ada More power at its cores Dengan lebih dari 4 GHz Untuk turbo boost Dari prosesornya Sini juga mereka jelaskan uh, Kecepatan proses untuk Beberapa aplikasi populer Seperti Autodesk Maya Blackmagic Fusion Adobe Premiere pro CC. Oke langsung saja kita lihat untuk laptop Macbook Pro yang berslogan portabilitas yang bertenaga dilengkapi dengan grafis yang membuka mata anda ini dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-10 Ya, dapat kita lihat di sini ini adalah bungkusnya di belakangnya ada uh, beberapa keterangan penggunaan. Oke, langsung saja kita buka laptopnya. Uh, untuk desainnya memang uh, memang sangat bagus ya. Memang terlihat sangat elegan dengan logo Apple-nya di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat untuk ketebalannya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, mereka sangat tipis. Ya, sangat tipis. Ini adalah pada bagian bawah dari laptop MacBook Pro, semacam getah di sini untuk mencegah slipnya. Dan di sini juga ada keterangan "made in". Ya, kira-kira seperti itu untuk bagian bawahnya. E, dapat kita bilang, ya, ini adalah. Laptop yang memiliki spesifikasi tinggi dengan desain yang uh, tipis. Oke, langsung saja kita coba untuk mulai gunakan laptopnya. Oke, uh, seperti ini dapat kalian lihat di sini. Ketika saya membuka ini, maka uh, sistem operasinya. Uh, rebooting secara otomatis ya Tepat. kalian lihat di sini pada logo Apple di sini Oke kita letakkan seperti ini biar mudah dilihat ups uh, kita login terlebih dahulu sebelumnya uh, ya yeah. uh, ketika saya membuka laptop ini uh, seperti ini uh, mereka uh, tepat dikatakan memang desain yang kokoh. Ya dapat kita lihat di sini. Ini adalah uh, tampilan home dari sistem operasi macOS terbaru. Salah satu keunggulan utama dari laptop MacBook Pro yaitu adalah touch touchpadnya. Ini adalah kombinasi yang membuat uh, tampilan keyboard kita menjadi seperti magic atau sihir ya. Oke langsung saja kita coba untuk touch pairnya ya, di Sini kita dapat dengan mudah untuk mengubah pengaturan, kita bisa flick seperti ini, colek ya, selain itu perlu kalian ketahui untuk kita dapat mengetahui apa spesifikasi dari laptop Mac, maka kita dapat mengklik pada bagian icon Apple di atas, kemudian pilih about this mac seperti ini uh, mungkin kurang jelas ya untuk dilihat dari kamera untuk touch barunya sendiri mereka uh, dapat diatur berdasarkan uh, software terlihat seperti ini ketika kita membuka browser google chrome maka di touch barunya akan ada uh, pilihan seperti ini keunggulan lainnya dari Apple pro yaitu adalah touch ID Di sini kita dapat mendapatkan keuntungan dari sisi keamanan dengan autentikasi cepat dan mudah untuk keamanan oke let's see uh, ini adalah bentuk fisik dari touch ID nya kita dapat mengaturnya dengan fingerprint kita, dan mereka juga dapat diklik seperti ini, dilengkapi dengan chip Apple T2 Security. Ini merupakan tingkat keamanan tinggi yang baru dari Apple. Kemudian, untuk SSD ini akan membuat pekerjaan selesai bahkan lebih cepat. Thunderbolt 3. Ini juga merupakan keunggulan utama dari Apple MacBook Pro yang merupakan port paling andal dan serbaguna yang pernah ada. Ini adalah untuk bagian kanannya. Sini juga terdapat audio jack ya. Sini. Dan ini untuk uh, bagian kirinya. Thunderbolt 3 ini menggabungkan bandwidth ultra tinggi dengan keserbagunaan tingkat tinggi industri USB tipe C. Sampai di sini kita telah mengetahui beberapa fitur utama dari MacBook Pro seperti ini. Salah satunya, nah, dia akan berubah sesuai dengan preferensi dari software yang kita buka keyboardnya sendiri juga terbilang lebih nyamannya untuk display dan audionya mereka memiliki slogan di sini indah di mata dan bertu di telinga dan pada bagian bawahnya yaitu adalah detailnya uh, dapat kalian lihat di sini untuk layarnya memang uh, smooth ya mereka terlihat lebih jelas dan tajam. Uh, kemudian untuk audionya kita coba putar di sini. Uh, kita tes audionya ya. Uh, tunggu biar saya dekatkan lebih ke kamera seperti ini. Bapat uh, kalian lihat juga ya pada bagian touch bear nya mereka juga berubah dan muncul tombol. Audio ya. oh, ini adalah bagian uh, speakernya, ya, seperti yang kalian dengar di sini. Mereka benar-benar uh, high quality audio, ya. Ini adalah sisi dari speaker bagian kirinya. Iya, yeah. the next one is keyboard dan trackpad. MacBook Pro membuat ruang kerja kita menjadi lebih senyap dan nyaman. Oke, mari kita coba tes untuk keyboardnya. Ya, cukup uh, senyap ya, uh, seperti diberikan peredam uh, untuk bunyinya, uh, sehingga saat kita mengetik maka hal tersebut tidak akan mengganggu kita terkait tingkat kebisingan keyboard kemudian keunggulan lainnya yaitu adalah Sidecar dengan keunggulan ini Sidecar, mereka memudahkan anda untuk memperluas ruang kerja dengan menjadikan iPad sebagai layar kedua untuk Mac selain itu kita juga dapat uh, mencerminkan uh, layar agar keduanya menampilkan konten yang sama. Next, goreskan kreativitas anda dengan Apple Pencil. Dengan keunggulan dari Sidecar, kita dapat menggunakan Apple Pencil untuk untuk digunakan pada software program seperti Adobe Illustrator untuk okay, mengedit foto di Affinity Photo atau membuat model 3D di software ZBrush Oke okay, seperti itulah kira-kira Overall, it's a very good laptop